Salam Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Yang terambil dari Injil Lukas Pasal yang pertama Ayat 1 sampai ayat 4 saja Kita akan membacanya saling sahut bersahutan Saya akan awali ayat yang pertama Lalu jemaat Jawab ayat yang kedua dan seterusnya Sampai ayat yang keempat Jemaat yang ada di rumah Silakan membuka Alkitabnya. Kita akan menyimak bersama-sama, memperhatikan, membaca dan karena firman itulah ia akan menumbuhkan daripada iman percaya kita. Yeofilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat dua. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu Dengan seksama Dari asal mulanya Aku mengambil keputusan untuk membukukannya Dengan teratur bagimu Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan Kepadamu sungguh benar Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha Segala kemuliaan Ya Adonai Tuhanku Kemuliaan bagi saudara yang dikasihi Tuhan Kisah Yesus Adalah peristiwa Saya ingin tekankan kata-kata ini Bukan konsep tentang keagamaan atau ketuhanan. Bukan juga wacana pikiran hasil akal budi. Dan bukan juga ideologi. Dan tidak lagi dan sangat bukan mitos atau legenda. Apa bedanya? Kalau berupa konsep tentang ketuhanan atau keagamaan. Hanya merupakan Tentang adanya Tuhan Tuhan itu Esa Tuhan itu ada Tetapi kita tidak bisa tahu Bagaimana dia Bagaimana dia Caranya dan sebagainya Kita tidak bisa tahu Pokoknya misteri Dan jangan selidiki Tentang Tuhan Itu merupakan konsep yang penting engkau percaya, mengimani semua kitab suci yang disampaikan melalui nabi-nabi. Itu saja. Kalau wacana hasil pikiran akal budi manusia, manusia berusaha dengan pikirannya untuk menemukan. Ada sesuatu yang lebih berkuasa dari diri kita. Itu pasti Tuhan Dan karena Tuhan itu baik Maka hendaknya Kita melakukan semua kebaikan-kebaikan Tetapi mereka tidak menyadari Bahwa tidak ada kebaikan di dalam manusia Itu hasil pikiran Hasil wacana akal sehingga dia tidak tahu Bahwa manusia itu telah mengalami kehancuran total karena dosa Mereka tidak tahu Mereka ingin berusaha membayar baik dan buruk Menurut ukuran mereka Jadi perhatikan Ketika jatuh dalam dosa Engkau bisa menjadi Tuhan untuk menentukan baik dan buruk Nilainya sudah baik dan buruk Bukan lagi nilai Tuhan. Lalu selanjutnya, kita kekristenan ini, percaya Yesus, itu bukan ideologi. Kalau sebuah ideologi itu hasilnya, ya artinya, Bagaimana sebuah ide, cita-cita yang harus diperjuangkan dan tentang Tuhan. Karena itu harus diperjuangkan oleh kita, dipertahankan, dibela. Dan orang harus taat dan turut kepada pemikiran ideologi kita. Dan kalau tidak mereka musuh kita yang harus dimusnahkan. Itu agama ideologi. Itu bedanya. Saya ingin menjelaskan ini supaya kita bisa tahu. Apalagi legenda. Legenda pernah saya sudah jelaskan sebuah cerita mitos yang tidak ada bukti dan saksinya dan pelaku-pelakunya juga pelaku mitos sehingga tidak bisa dilacak siapa itu Zeus siapa itu Thor pokoknya pelakunya tidak bisa dilacak karena tinggalnya di Jupiter di Venus, planet sana. Jauh. Sehingga dengan demikian, itu namanya mitos. Tapi kekristenan adalah peristiwa. Peristiwa Tuhan. Peristiwa umat Tuhan. Peristiwa pekerjaan Tuhan. Peristiwa. Itu bedanya. Karena itu dikatakan pada ayat yang pertama. Ditujukan kepada Teofilus yang mulia, seorang pejabat Romawi, penganut Helenis yang sudah bertobat. Dan mengetahui semua peristiwa itu. Bertukar pikiran dengan Lukas. Dan Lukas, dia akan menyusun secara terinci. Karena dia seorang tabib, seorang dokter. Pasti dia menjelaskan itu dengan segala sesuatunya sempurna. Karena itu, dikatakan di sini, "Mari kita perhatikan ayat yang pertama: suatu berita berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, tentang peristiwa-peristiwa." Artinya, peristiwa Yesus itu adalah dimensi ruang dan waktu. Ada juga dimensi sejarah, ya karena itu peristiwa. Saya ingin menyatakan kata peristiwa itu prahma, prahma di dalam bahasa Yunani-nya. Prahma artinya perbuatan, urusan, hal-hal, perkara-perkara. Bahkan diterjemahkan di dalam Ibrani 11 ayat 1. 11 ayat 1 Bukti, perahma itu artinya bukti dari segala sesuatu Karena itu ini yang disampaikan Ini kitab suci kita adalah kitab suci bukti Peristiwa terjadi Jadi semua itu peristiwa dari kitab kejadian awal sampai wahyu Peristiwa kita harus mengimani Itu peristiwa seperti sejarah di dalam kehidupan kita karena itulah peristiwa itu terjadi. Kata-kata telah terjadi, telah terjadi memakai kata pleroporeo, terjadi, menyelesaikan seluruhnya, meyakini sepenuhnya atau diyakini seluruhnya. Itu telah terjadi. Apalagi dikatakan terjadi itu bukan di luar. Dia saksi mata, dia menyaksikan sendiri. Dia pelaku secara karena dikatakan terjadi di antara n di antara n di dalam dekat bersama kita. Yang engkau saksikan dan aku saksikan. Ini penting. Jadi, agama kita bukan konsep, apalagi ideologi jauh daripada mitos dan legenda. Bukan hasil akal budi pemikiran manusia, bukan. Bukan hasil pergumunan batin manusia, bukan. Tapi betul-betul Tuhan melakukan karyanya nyata di dalam peristiwa Yesus. Itu kita bisa melihat bersama-sama. Karenanya dikatakan kata ego antara kami kita Ya, aku jadi engkau menyaksikan. Jadi, tulisan ini ditulis pada waktu zamannya. Pelaku-pelaku sejarah masih hidup, orang mengalami semuanya. Nanti kita bisa melihat bersama-sama. Karena itu, pada ayat yang kedua dikatakan, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Yang dari semula adalah... Tolong sabung Lebih keras lagi apa? Saksi mata. Saksi mata. Pelaku sejarah. Pelaku. Ini bukan sebuah hayalan. Bukan sebuah ide. Bukan sebuah cita-cita. Bukan sebuah renungan. Bukan sebuah impian Tapi saksi mata Dilihat Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang hidup Tuhan yang nyata Karyanya semuanya nyata Masuk dalam ruang sejarah Menjadi daging Menjadi manusia Hidup di antara kita begitu penegasannya, karena jadi katakan di sini karena saksi mata. Kata saksi mata ada dua kata di sini: Uptotes dan "anoten", artinya dari semula, dari permulaan, dari sejak awal. Sejak lama, oh jadi pengamatannya itu lama semuanya. Bahwa ini saksi mata tahu. Bukan mendadak datang turun dari langit jatuh ke bumi, bukan. Dia tahu asal usulnya. Dia tahu keluarganya. Dia tahu ibunya. Dia tahu asal daerahnya. Dia tahu kampung halamannya. Semar, petruk, gareng, cepot. Di mana itu desanya? Enggak ada. Tapi ini ada. Bisa dibuktikan. Karena ini peristiwa, mari kita lihat. Saya ingin mengajak kita melihat bersama. Mungkin kita sudah tahu, tetapi kita kurang mengimani bahwa semua yang dikatakan dalam kitab suci ini adalah peristiwa. Kalau itu peristiwa terjadi seperti peristiwa dalam hidup kita, maka semua yang kita imani dalam kitab suci akan terjadi menjadi peristiwa di dalam kehidupan kita. Amin? Bukan konsep iman. Bukan. Tapi iman yang menjadi bukti. Iman yang hidup. Iman yang ada di dalam kehidupan kita. Dia lahir, Yesus lahir dari lahirnya, tahu asal usulnya, ya, tidak katakan di situ. Saudara bisa baca nanti di rumah. Mungkin kita sudah sering baca dalam hari Natal kita tahu. Dia lahir di Bet, di Bethlehem. Ibunya bernama Maria. Tidak campur dengan benih laki. Laki semata-mata benih perempuan. Tekankan. Yesus lahir dari benih perempuan. Dikandung oleh roh kudus. Lahir melalui Marie. Maria. Itu bukti. Ada saksinya. Yusuf. Zakaria. Elizabeth. Semuanya. Orang-orang kampung. Sebelah, aku tidak Aku tidak bersetubu dengan dia Lagi-lagi ada malek, Malekat saksinya Sekali lagi Jadi dia lahir dari benih perempuan Tolong ingat, benih perempuan Tanpa laki-laki Nanti saudara akan lihat Sampai pada kitab kejadian Benih perempuan inilah keturunan dari perempuan inilah Yang akan menghancurkan ulah Semuanya lengkap, itu peristiwa terjadi Dia lahir di zaman Herodes Kaisar Agustus Kyrenius Semua itu berlaku sejarah Dan itu dicatat oleh sejarah Romawi Memang ada yang namanya Agustus, Herodes Bukannya lorok kidul tidak tahu asal usulnya di mana, hanya bayangannya saja, pemikiran manusia saja. Tidak, semuanya itu peristiwa. Dilanjutkan sekarang ini, Yesus diadili dan disalib oleh banyak orang, bukan diam-diam, tidak diculik. yang mengadili bukan hanya pemerintah kekuasaan mahkamah agama Yahudi, tetapi juga dihadiri oleh pemerintahan Romawi. Bukti dunianya ada, dan tidak keliru. Ketika diadili dan disalib, disiksa, mengalami semua itu, penderitaannya, saksinya banyak. Banyak. Selain orang Yahudi yang semua ada di sana Murid-muridnya Ibunya dan keluarganya ketu, Semuanya ada di sana Sampai orang yang sekedar lewat saja Jadi saksi Simon Kirine, Itu juga bukan orang Yahudi Dia hanya lewat Pas berkunjung dia melihat Bahkan dia menolong mengangkatkan salibnya semua ada buktinya jadi tidak mungkin kalau dikatakan oh bukan Yesus yang disalib orang lain salah satu muridnya bernama Yudas Iskariot mana mungkin kalau itu Yudas yang disalibkan tentu murid-murid yang lain tidak akan berduka cita apalagi ibunya Pasti mereka senyum-senyum. Oh, mereka tidak tahu. Tetapi ketika Yesus di kayu salib, "Bapak ampunilah mereka!" Kalau itu Yudas pasti mengutuki mereka. Jadi, bukti dan ketika dia mati, tergantung di kayu salib siapa yang menurunkannya. Salah satu daripada majelis agama ya, Yahudi bernama Yusuf Arima, Amartya, Itu run. Dan perempuan-perempuan beserta dengan dia bersiap merempah rempahnya dan tahu di mana dia dikuburkan diletakkannya dia mereka tahu semua. Ada bukti, ada saksi. Dijaga oleh prajurit-prajurit Roma, Romawi saksi. Saya ingin menunjukkan itu peristiwa. Mari kita iman nih. Dia bangkit, tidak diam-diam. Semua melihat murid-muridnya didatangin satu persatu, tidak tersisa kecuali Yudas yang sudah mati duluan karena gantung diri. Dan orang Yahudi tahu Maka tanah Yudas itu disebut Hakal Dama. Dita, bahwa kami benar menyalibkan Yesus Dan bukan Yudas. Karena itu disebut kuburannya hakal Hakal damai Dari situ semua buktinya Yusuf Arimatia tahu dia turunkan Ini betul Yesus Yesus bangkit Menampakkan diri pada murid murid muridnya murid terkejut takut itu hantu karena memang betul sudah mati. Orang mati kok banget pasti hantu. Yesus berkata, peganglah tanganku karena hantu tidak punya daging, tidak punya tulang. Pegang. Lihatlah semua yang bekas salib itu. Bahkan Thomas bilang sebelum mencucukkan, cucukkan. Nih. Ada makanan di situ, aku makan. Ini darah dan daging. Muridnya baru. Betul-betul ini kebangkitan. Bukan hanya konsep, kebangkitan itu peristiwa. Penebusan Yesus mati di kayu salib, dosa diampuni, peristiwa. Supaya kita tahu kita tidak punya berhayal dengan agama kita. Kita tidak berhayal dengan sebuah konsep, sebuah pemikiran, sebuah gagasan. Tidak. Kita tidak berhayal dengan cerita-cerita itu. Ini peristiwa. Kalau peristiwa sejarah dalam hidup kita. Dan kita lihat. Maka bacalah kitab kejadian dari awal sampai kitab Wahyu. Iman itu peristiwa. Satu persatu. Kalau nanti kemudian baru dunia bisa membuktikan bahwa ada banjir besar di zaman Nuh. Kemudian namanya juga secara kuno bisa dibuktikan secara ilmiah di kemudian hari. Tapi bukan berarti itu tidak terjadi. Itu terjadi. Itu bukan simbolis. Itu terjadi. Karena hanya dia naik ke surga, semua menyaksikan, lebih dari 500 orang menyaksikan. Dia naik ke sorga. Jadi, kalau ada yang ke sorga lalu tidak ada saksinya, nah itu baru mitos. Dia naik ke sorga, apalagi hanya naik ke sorga karena mimpi itu tidak bukan saksi. Jadi, karena itu, supaya dikatakan di sini, ya, supaya kita lanjutkan di sini, segala peristiwa itu, ya, supaya ayat empat, supaya engkau dapat mengetahui, supaya kata engkau, kita ganti, kami, kita coba, supaya kami dapat mengetahui. Karena kita tidak hadir dalam peristiwa itu. Tapi kita dapat sumber dari yang hadir. Dari pelaku sejarah. Dari sumber pertama. Dari tangan pertama. Bukan pinjam mata orang lain. Dari saksi mata. Supaya kami dapat mengetahui. Tolong sambung. Bahwa segala sesuatu, segala sesuatu tolong sambung. Diajarkan kepada kami di situ, kita mengimani. Amin. Yang diajarkan kepada kami bukan teori, bukan rumusan, bukan buah pikiran, filsafat, bukan supaya diajarkan kepada kami mengajak kita bersama-sama di sini supaya kita bisa melihat diajarkan kepada kami ada dua kata penting ada dua kata yang sangat penting di sini ya yaitu aspalia kekukuhan kepastian keadaan aman dan Epiginosko mengenal mengetahui sepenuhnya jadi supaya Ya, supaya kita punya keteguhan, kekukuhan, kepastian ya. Keadaan yang pasti, keadaan yang aman ya. Karena kita dapat betul-betul mengenal, mengetahui Semua peristiwa itu diajarkan kepada kita Kepadamu, tolong sambung. sungguh benar Amen. Bukan benar karena pengakuan bukti sekali lagi, saudara percaya semua yang ada dalam Alkitab ini. Peristiwa berarti kita yang mengimani peristiwa itu bisa terjadi dengan kita. Amin, bisa terjadi dengan kita. Yesus mati, mengampuni dosa itu terjadi dengan kita. Itu terjadi ketika engkau makan. Roti, minum anggur Mengimani tubuh dan darah Yesus Itu betul-betul terjadi Pengampunan itu terjadi Peristiwa di dalam hidupku Sungguh-sungguh hidupku ini Sudah diampuni Peristiwa Bukan gagasan Bukan nanti Di pengadilan Akhir zaman, bukan Peristiwa ketika aku percaya Menerima tubuh dan darahnya Aku ditahirkan, aku dipulihkan Aku diampuni Bebas Tanpa tuntutan lagi Iman itu peristiwa dalam hidup kita kami. Jangan itu simbol, Jangan itu sekedar ini, Ini gagasan agama Pemikiran pemimpin Bukan peristiwa Di semua yang ada di sini, peristiwa Yesus mengubah air jadi anggur. Peristiwa bukan coba, peristiwa bukan peristiwa. Dia sanggup mengubahkan kita. Ya, dari hal yang biasa menjadi luar biasa. Amin. Dia sanggup itu peristiwa. Dia menyembuhkan orang sakit. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat perempuan yang pendarahan disembuhkan, anak imam Yairus juga disembuhkan. Dia membangkitkan Lazarus, itu peristiwa tidak peristiwa itu bisa terjadi dengan kita. Dia sanggup menolong kita, mujizatnya pasti terjadi. Dia sanggup tolong saya, dia sanggup tolong saya, itu peristiwa. Jadi ketika nanti kita mati dan dibangkitkan Itu peristiwa Peristiwa terjadi dengan kita Dia sendiri bisa bangkit Orang mati saja harus dihidupkan Itu peristiwa Jangan saudara pikir Ini hanya keagamaan Bukan Ini peristiwa Tuhan Yang melawat manum dan dia melakukan semua peristiwa itu terjadi Dia sanggup meneduhkan angin ribut peristiwa Dia sanggup juga meneduhkan semua keributan yang ada dalam kehidupan kita Kekacauan yang ada dalam diri kita Itu jadi peristiwa bukan konsep bukan sekedar ya harapan Harapan kita adalah harapan bukti. Sekali lagi, harapan kita adalah harapan prahma, bukti. Bukan sebuah harapan keberuntungan, bukan. Agama kita ini bukan agama keberuntungan. Makanya tidak ada kata mudah-mudahan. Pasti. Amen. Jadi itu peristiwa. Dia memberikan makan lima ribu orang Peristiwa bukan? Ada saksinya Selain murid lima ribu orang itu Sebesar apa sih bakulnya? Coba perhatikan Sebesar apa bakulnya? Tidak lebih besar dari badannya kan? Pareng segini Dan ketika dibagikan Kira-kira terus dia melihat Isinya segitu lalu barisan yang belakang Kira-kira punya pikiran gak? Aku gak sampai nih Aku nggak sampai nih Ternyata sampai Wah terus mengalir Bahkan sampai 12 Bakul sisanya Karena itu orang Yahudi bukan orang Sumatera Kalau orang Sumatera tidak ada sisanya Itu pestanya kami saudara ya. Jadi dari situ letaknya peristiwa dia sanggup memberi makan kepada kita. Amin. Dia sanggup. Bukan hanya satu hari, lima ribu hari. Masih ada cadangannya dan masih ada sih sisanya. Itu peristiwa imani. Mari kita imani peristiwa. Jika engkau sakit, imani. Ini peristiwa itu terjadi lagi pada peristiwa diriku. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan pada waktu itu peristiwa terjadi, itu juga bakal terjadi di dalam hidupku. Itu bedanya. Bukan nilai baik dan buruk, perbuatan baik dan buruk. Nilainya adalah anugerah, kasih karunia. Amin. Kasih karunia-Nya juga bukan konsep dia mati buat menebus dosa. Mari kita hidup dalam kemerdekaan iman seperti ini. Amin. Kita mengimani supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kita tahu, kita punya penolong yang jelas, bukan penolong yang mudah-mudahan harap-harapan, keberuntungan, bukan. Bukan juga kita seperti ada undian, kamu belum beruntung. Tidak. Kita tidak menjalani kehidupan kita oleh takdir dan nasib. Karena peristiwa itu sanggup mengubah segala-galanya. Amin. Saya percaya peristiwa Yosua menghentikan matahari, saya percaya itu peristiwa. Saya percaya Tuhan pasti menolong kita Badai boleh berlalu Tapi tidak kena pada kita Amin? Ya silahkan Karena itu semua peristiwa Mari kita melihat Yang terjadi dalam hidup kita Terutama pagi hari ini Mari kita sungguh-sungguh Terima tubuh dan darah Yesus Menjadi peristiwa dalam diri ada pengampunan yang sungguh-sungguh, ada pemulihan yang sungguh-sungguh, ada pembaharuan yang sungguh-sungguh, amin. Sehingga tidak ada utang apapun lagi dalam diriku. Aku betul-betul merdeka dan bebas. Bebas dalam Tuhan, dalam kasih karu. karunia, dalam kemurahan. Aku merdeka, aku pasti sampai ke sorga. Karena peristiwa dia berkata, Aku akan ke rumah bapakku karena rumah bapakku banyak tem tempat. Dia tidak ke kuburan. Dia bangkit dari kuburan, dia naik ke sorga. Aku akan pergi ke rumah bapakku. Untuk menyediakan tempat bagimu. Karena banyak tempat di rumah bapak. Aku, kalau dia mati tidak bangkit, aku akan sediakan tempat di kuburan. Banyak tempat tidak jadi, saudara percaya kita punya tempat di sana. Oh, kita punya tempat, mari kita imani itu peristiwa ketika aku nanti sampai ke sana. Sudah ada tempat, kaplingku jelas. Dunia ini yang lebih bagus, ujung-ujungnya akhir-akhirnya sebagus-bagusnya di mana itu kuburan itu? Ya, Santigo? Ya. Kenapa tidak LA? Ya. Saudara, kita tidak itu. Mari kita imani. Jadi ketika kita membaca Firman Tuhan ini kita imani. Oh ini peristiwa. Ini bukan simbolis. Ini bukan. Memang ada perumpamaan, tapi perumpamaan ini disampaikan oleh orang yang menyampaikan untuk menasihati kami supaya kami mengikutinya. Mari kita mulai membaca Alkitab dengan iman yang baru. Mulailah dan sungguh-sungguh percaya apa yang ku baca terjadi. Trust. Percaya? Percaya, amin. Saudara, siapa mulai satu persatu? Kita lihat ya. Jadi, ketika kita berdoa, "Bapak kami di sorga, lillah kami makanan." Kami pada hari ini yang secukupnya itu betul terjadi peristiwa.